kalau kutubah, masa tu lah pagi betul-betul, tapi kita kutubah 20 minit, kita beri peringatan lepas kutubah yang kedua, kita akan tarik balik tarik balik, nak cerita apa? cerita Nabi ya? bila cerita Nabi menangis tuan-tuan, bila menangis, orang tak marah kita ha, jangan hentam terus, hentam hentam, tinggal, balik orang marah saya psikologi tuan, macam budak lah. budak jumpa saya, han buat apa? han curi tak? Ya? tak, tak da. han curi dah? tak da kena penampak Puh, curi dah curi ha. bagi tu bagi pak pak pak jangan tinggal saya guru disiplin saya dia duduk saya torture dia torture sampai menangis sampai dia mengaku tuan-tuan dia silap bila silap tuan-tuan saya 13 tahun tuan-tuan guru disiplin tak pernah kereta kena calan tak pernah weapon kena k -pop. sebab apa? tackle saya penampak memang oh, jangan tuan nak try-try lah memang dah ya. pom. pernah saya cerita tuan-tuan saya sekolah Dato' On Dato' On di Batu Us inilah satu sekolah yang tak pernah cuti On? Dato' On? <laughs> cerita sikit tuan-tuan ni semangat ni masa tu saya posting yang pertama tahun 1998 dulu guru 1998 posting saya saya jadi engineer 9 tahun tuan-tuan kemudian berhenti jadi guru guru fizik guru fizik tuan-tuan master counselling PhD psychology Sampai-sampai Sekolah Datuk Ah ni tuan-tuan di Butterworth Ialah sekolah yang masuknya Tak ada A UPSR tak ada A Masa tu penilaian darjah 5 Tak ada A lah memang kebanyakan 5 E E E E E E, -e. Saya sampai-sampai pakai kepiah Pengetua kata Ustaz Terima kasihlah masuk sekolah kami Saya kata kenapa? Ustaz guru disiplin Guru disiplin selalu Ustaz Saya kata tak apalah hari ini tak ada kelas Pergi jumpa guru disiplin kita Ustaz pergi cari Ini ada jadual relief Saya pun pergilah Tengok-tengok ada relief Tingkatan 5H 5H tuan-tuan Tuan-tuan ada H A, B, C, D, E, F, G, H Sekejap lagi dia tangkap ke mampu aku pula Eh, sini kira 5 harmoni Bukan 5 harmoni, 5 hantu Memang hantu pula Nak sampai tu Ustaz duduk sekejap ni guru disiplin beritahu, kenapa? ustaz 5 age ni ustaz 5 last kelas ni tak boleh buat apa dah ustaz ustaz boleh duduk dalam kelas pun okey ustaz tak boleh mengajar punya. budak tak nak mengaji ustaz dalam tu ustaz hati-hati ada seorang budak, dia ketua gangster sekolah kita dia ni tinggi 6 kaki 2 inci berat 120 kilo saya masa tu 60 kilo, dia 120 aku nak nampak mampu aku ni tinggi 6 kaki 2 inci, saya 6, 6 kaki dia 2 inci tinggi macam ni lah, ya? dia pegang bala saya tu tak dapat, eh? kan? macam mana eh? ustaz jaga, kalau dia tidur jangan tegur, dia buat apa, dia lari ke dia berjalan ustaz jangan tegur dia tak buat tak tahu sudah, kalau ustaz tegur dia, tumbuk ustaz, tuan, -tuan nak masuk je lah saya, baca doa tolak bala, macam-macam doa sampai-sampai, rupanya kelas tu tuan -tuan, senyap suni rupanya doa saya makbul pijak-pijak, ketua kelas bangun, semua bangun hati, Alhamdulillah, ketua penyamun tak datang Laga. seronok tuan-tuan pegang beg ha, habis tuan-tuan, tak unyi dah bateri habis saya pun sampai-sampai, letak beg saya pun, Assalamualaikum dia tengok pakai kupiah, mesti ustaz lah. saya pun, Mualaikumussalam rupanya tuan-tuan, yang depan ni bangun rupanya budak yang gangster tu duduk di belakang dia duduk atas kerusi Dia letak kaki atas meja Saya tengok-tengok Tuan-tuan, bayang kita cikgu Orang tak hormat kita macam mana Allah, budak ni Saya terlupa, guru disiplin kata Budak ni ketua gangster, dia nak buat apa Buat tak tahu sudah, nanti dia tubuh Saya dalam hati Ya Allah, terlupa Hei, eh, orang lain Turun kaki, datang, turun kaki, bangun-bangun Dia jawab, punya suka aku lah punya suka aku lah eh. saya pun bila dia kata punya suka saya meluru kat dia saya pergi tolak kaki dah tolak tolak tuan-tuan dia bangun dia nak tumbuk dia nak tumbuk saya belum sempat dia tumbuk saya tumbuk dia saya tumbuk dulu sebab tok guru saya kata kalau jumpa musuh dua pertama sebelum dia buat han buat dulu ataupun sebelum dia buat han cabut lari nak lari tak ada anak tuan dia nak tumbuh sebagi pum, Kena dekat sini pum, Kena-kena dia terduduk Rupanya kursi plastik Pecah kursi tu 120 kilo bro pum, Pecah Bila pecah dia bangun dia nak flying kick saya Belum sempat dia flying kick Saya flying fork dia Saya terajang dia pum, Dia kena terajang Saya masa tu tuan-tuan Adalah sikit-sikit belajar dulu Apa? Dulu Nasrul Haq tuan -tuan pernah tak? Yang diharamkan tu Eh, dulu dalam gelanggang nas ruhaq ni jadi tuan duduk dalam gelanggang tu buah kelapa tu buat macam tu jatuh standar dalam gelanggang ah oh, betul tuan-tuan tapi keluar gelanggang tak jadi dalam gelanggang ah rupanya pakai gym tuan-tuan tapi kita lah adalah buah tu kita terajang tau pom kena kena kat pohon din saya preparedi ramai mana datang rupanya bila kena tumbuk kena terajang tuan-tuan yang tuan. kata hidayah dari Allah oi dia bangun-bangun, kursi dia pecah dia pergi ambil kursi yang lain, dia letak, dia duduk dia lena saya ada lah hati, gangster apa Jadi saya pun, Ish, kata gangster saya pun pergilah, masa tu pakai cok, kapor boleh tak dia? boleh? dia datang kamu ni ustaz apa, cikgu apa ni, duduk tumbuk budak duduk terajang, dia report dekat mak dia, bawa ke peguam, mati dia ya pun, ya Allah aku silap dah, silap, saya pun pergi belakang dia dia duduk lena tuan-tuan, saya tepuk dah kau tepuk, -tepuk dia buat macam ni. Bila dia buat macam tu, saya teringat Quran ni tuan-tuan, mujarab. Surah Yusuf ayat keempat 4 yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyams wa alqamar ra'aituhum li Berkatalah Yusuf kepada bapakku, aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang patuh perintah. Sajidin tu, to guru saya kata ulang banyak kali sikit. Sebab dia syifaun warahmah, penawar dan rahmat Saya pun, sajidin, niat dalam hati Lembutlah hati anak murid pun ni Saya pun tiup sajidin. sajidin, sajidin Setiap kali saya masuk, dia lena Dia tengok muka saya, lena Saya pun pergi, tiup Setiap kali masuk, dia lena. saya tiup Setiap kali masuk, dia lena. saya tiup Setiap kali masuk, dia saya tiup Setiap kali lena, saya masuk Tuan-tuan, saya baca tak pernah jemu Selama satu tahun Sebab tu hidayah Nabi SAW, tuan-tuan Dia seru tanpa jemu. Tak jemu saya Habis tuan-tuan, dia ambil SPM Dia beredar Tahun berikutnya kami datang Seronok cikgu Sebab ketua gangster tak ada Seronok tuan-tuan Tahun berlaku 1998 2012 Pukul 5 petang Setelah 13 tahun Dia telefon saya Salam oleh Nabi budak baik Dia tak cakap macam tu Budak jahat ya? Habele bola. Assalamualaikum. Ustaz kena dia. Dia kata mana kena? Tak kena kena. Oh. nak pukul Ustaz lah. Saya pun jawab, mana kena? Ha, ah, betul. <laughs> dia terekoh saya, saya terekoh balik. Ustaz. Bila terekoh dia down, law ustaz saya nak pukul ustaz. Jangan dah satu. Dia kena jaw di ni tuan. Macam tu tazkirah kena berbalun dia dua. Bila kena tu dia down. Dia pun terterialah ustaz. Jangan terekah saya. Saya tak bukan terekah dah hang terekah aku. Aku terekah mana? Nak saya nak mohon stand ah. Yang mana yang satu? Alah, yang ustaz pernah terajang saya. Pernah tumbuk saya. Bila kita terajang, kita tumbuk, kita ingat tu. Oh. Sebab tu adik kalau nak bagi ustaz ingat suruh ustaz terajang. Insya-Allah. Ingat sampai mati tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan. Ha, Azri dah. Saya sebut nama. Betul ustaz. Ustaz kerana tumbuk dan terajang ustaz saya jadi manusia saya jadi manusia macam mana Ustaz ketika Ustaz tumbuk saya terajang saya cikgu lain tak pernah buat cikgu lain buat tak kisah dengan saya saya balik baru saya tahu saya lemah saya balik saya belajar Ustaz walaupun saya lena di kelas Alhamdulillah saya balik Ustaz saya belajar saya ambil SPM tahun tu Ustaz Alhamdulillah Ustaz semua fail dua yang lulus dua-dua bahasa Melayu dengan Sain dua ni lulus tuan-tuan akhirnya dapat menyambung pelajaran di college community di college community tuan-tuan dia dapat keputusan yang baik Akhirnya dia dapat menyambung pelajaran ke Politeknik Dia tahu ustaz Di Politeknik ustaz Every semester I got 4 flat Setiap semester dia dapat A semua Bila A semua Pihak pengurusan Politeknik telah menghantar dia Menyambung pelajaran ke United Kingdom Saya tanya adik-adik yang ada sini Siapa yang rasa dia nak belajar sampai UK Lepas kuliah datang jumpa saya Sekali terajang UK dua kali terajang K.O. tuan-tuan ustaz kerana terajang ustaz dan tumbuk ustaz saya jadi manusia saya balik saya buka konsultan saya sendiri gaji saya Rp40,000 ustaz terima kasih ustaz saya nak jemput ustaz datang saya nak kahwin ustaz saya kata saya nak pergi umrah ustaz terima kasih rupanya hidayah milik Allah setelah 13 tahun